Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sedulur dari Mang Dayat. Konten kali ini, Mang Dayat akan berjalan ke area kolonel Atmo, tepatnya di lorong yang menuju Megaria. Sudah lebih dari 20 tahun, Mang Dayat tidak masuk daerah ini, jadi pengen tahu Cak mano keadaannya sekarang. Tujuan sebenarnya sebenarnya kangen dengan makanan Legend Rembang, yaitu Sari Mulia. Nah, wong lama pasti tahu kan, Cak mano keadaannya sekarang. Peh kita jalan deh. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa didukung dulu channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Yang sudah dukung Mang Dayat, semoga rezekinya lancar, berlimpah, dan tercapai segala hajatnya. Kunjungi juga konten-konten Mang Dayat lainnya. Wong Palembang ada di pangku serai mobil junjung. ini ari main mobil Megaria, Sumatera, Bandung yang mana kalau kita tahu zaman dulu itu tempat yang paling populer kalau nak belanja-belanja mak-mak kita dulu ya belum ada mall-mall di Pelembang baru IP nah itu adalah tempat yang paling populer Nah, sudah 20 tahun lebih, mungkin hampir se seumuran semenjak e, sudah SMA itu tidak pernah lagi masuk yang gang-gang di Jalan Atmo ini yang tembus ke Nah, karena itu Mang Dayat akan coba, cinggok, cak mano keadaan sekarang. Sudah lamonya nih, aku masih cak dulu, aku sudah berubah, aku jangan-jangan kate lagi. Nah, jadi kali ini konten kali ini Mang Dayat akan jalan-jalan ke seputaran kolonel Atmo ini, kita akan masuk ke... Tempat-tempat minimarket kita dulu. Cak mano, keadaannya? Kita jengok ya. Ini John kosmetik sudah termasuk legendaris di Palembang. Legendaris. Ini juga sudah lamunnya ini, ini masih dikit. Beli kecil galak di sini. Nah ini namanya? Iya dulu. Nah masih ada nih dia Uji Lah berubah galo. mainan lama mulai dilupuk ke dulu main caying ting tam tam dukupu ngalung ngalung, ma ini yari mobil legend dulu main caing kling tam tam duku po ngalong ngalong Ma ini Selere tanggal lima patah tembing Patapak ku tarik dinding tanggal 1 Tam-tam duku seleret, tanggal 5 pata tembing Patapak ku tarik dinding tanggal 1 Dulu main jahing kling Tam-tam duku ngalung, ngalung Maini hari legend, dulu main cacing kling tam tam. tam. Jual beli Hmm. tidak masih itu di Bandung juga <tuk> <Okay>. uh -uh. <tuk> uh -uh. ini nih dulu paling ngetok ridam ini ya yeah. tulis status inilah dulu baru main main mobil legend Tantam duku pengalung main Maini hari Main mobil legend Tantam seler tanggal limu patah tembing Patah paku tari tanggal satu Tantam tanggal Jadi masih bisa carimoya ini salah satu makanan lima, patah, legend lima, patah, patah, di Palembang ini. Jadi kecil-kecil uh, dulu uh, ingatnya nih uh, Mang Dayat dulu galak wow ngajak makan di sini kadang-kadang bungkus jadi salah satu jenis makanan yang mewah bakso lemak mewah nyaman dulu itu kalau ngajak belingjangan zaman dulu katanya kesini loh anggon god kalau ngajak makan kesini itu zaman nyaman dulu bos sambal ah. singkat mangdaerah dulu juga asli sambal ini kamu istilahnya katanya udah lama udah puluhan tahun udah mau makan sini kan jadi nyoba nih. Wah, oh, ternyata rasanya tidak berubah. Ini rasa yang zaman mang naik kecil dulu tapi masih rason. Mantap, ya Alhamdulillah masih buka, masih bisa rasai ya. ini <tuh> mulai Dulu main caing ting tam tam dukku cahaya ngalong cahaya Ma cahaya, main mobil main mobil main Dulu main tam cahaya tam tam cahaya, cahaya cahaya, ini hari, tentang duku seleret tanggal lima pata tembing Patap aku tarik dinding tanggal satu kan duku seleret tanggal lima patah tembing Patap aku tarik dinding tanggal satu Cain kling tam tam dukku ngalung ngalung Maini iniari main mobil legend dulu main cainkling tam tam dukku ngalung ngalung Maini iniari main mobil legend seleret tanggal lima empat, tak tembening paku tarik. Dinding, tanggal satu, empat, empat, empat, tanggal empat, empat, empat, empat, paku empat,